Agamanya Siti Khadija ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadija? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan, bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari eh, pernikahannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami, penyebab berhala, musyrikin juga berpoligami, orang Islam berpoligami, yang tidak berpoligami agamanya apa? Tapi Bapak yang menjawab sendiri, tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual siapa namanya ah, Warakobin Novo seorang pendeta Nabi Muhammad Nabi kita berkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta jadi ini siapa sebetulnya ini jadi masalah ini sebetulnya ada yang disembunyikan ada yang disembunyikan ya jadi Silakan kesimpulkan seni agamanya apa? Tidak mau di madu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta, jadi agamanya apa?